Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, hai berjumpa lagi dengan Ani Channel. Hai guys, hari ini aku seneng banget karena dapat paketan dari Indonesia. In tahu apa aja? Simak terus aku Cek Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini mau buka apa yo? Baju lebaran dari adiknya aku nih. Dapat kiriman dari Indonesia, guys. Halo teman, -teman. Apa isinya ya? aku langsung mau buka ya. Duduk ya, kene. Dikirim, Hu hu hu. sih ini itu nyatih duduk duduk aja nih enggak enggak sih gunting kok Aku ketagihan. senang, Katanya, guys.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 Tí sẽ ra trước Anita. ini dapat kopiah ini dari Mbah Saro Ikan-ikan. Allah, Ini dapat kena juga nih. Next di Lebaran eh, ditilebaran hei siapa? kau dia? apa cepat sih Nih. Lihat deh. Wah, saya gomati. Assalamualaikum teman-teman. Hai Tengis. Hai punya aku ya, guys. Tensia punya aku. Beres ya. Kita kan ya pakai kursi duduknya kenanya. Assalamualaikum. Aku disuruh beliin mukenah yang biasa. Karena lebar pergi-pergi tuh punya aku tuh agak tebel jadi terlalu banyak gitu, ini kenahnya aku tak beliin yang terasit aja. <tisimu> yes. warnanya ungu guys, warna cerah. Yang Yang penting bisa buat saat ya guys. Dan ini punya aku guys, bajunya aku, baju baru guys, asik. sekarang aku mau nyoba ya guys ya gitu. Asal aku dulu. Minal Aidin wal semuanya maaf ya guys. Ini kan hanya percobaan jadi aku pakai kerudung hanya asal-asalan aja. Ini nih, anaknya tuh jangan leme guys. <laughs> Disuruh anu ribet banget pokoknya kalau sama sipit kitiu pas. Makasih, Mbak Sarah, nah. Mba Sarah. makasih, mbak Hala. Makasih, A. Makasih, Ay. I. love you. I love you. Kisah, ya. hmm. Foto dulu, guys. Oke okay, habis foto-foto Aku mau cerita sedikit ya guys Alhamdulillah lebaran yang ditunggu-tunggu Udah datang lagi Aku menjaga si prikit itu sudah tiga kali lebaran guys Dan untuk tiga tahunnya bulan 7 ini Masih ke 3 tahunnya dan alhamdulillahnya lagi aku mau nambah 2 tahun di sini karena aku sudah nyaman menjaga si Prikitil. Karena di sini aku hanya bertiga, aku, Ama dan si Prikitil, ada si papanya cuma dia tuh jarang pulang, guys. Jadi aku di sini tuh sudah kayak rumahnya aku sendiri. Jadi aku tuh enak dan nyaman. Oke, okay, makasih ya, guys. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.